Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah sahabat Kemirang sekalian Hari ini uh, saya dan uh, My Hani My Hani Ikut Acara seminar uh, Literasi Digital uh, Untuk uh, Keseruan selanjutnya Simak video ini sudah, sudah, sudah, sudah siap berangkat siap Dprd Kabupaten eh, Tasikmalaya yang secara konsisten terus-menerus bersama-sama dengan kami melakukan kegiatan-kegiatan untuk pemanas untuk lapangan mulai ya kami dibikin begitu supaya non kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Baik, izin untuk memperkenalkan Nama Nia Riyani dari Desa Kacawani, Masjid Tengah uh, Izin untuk uh, uh, menyampaikan Yang pertama, mungkin saya ingatkan banyak informasi Dari barang-barang sudah memberikan uh, informasi Dan baru bagi kami uh, Untuk tidak darah uh, kekendian sosial terus untuk selanjutnya dan semoga uh, kegiatan ini ada kegiatan lanjutannya nah, sumpah karena tentu-tentu sangat mengedukasi kami dalam uh, memahami literasi uh, pidanti. Terus selanjutnya sangat berharga sekali bahwa yang disampaikan oleh para narasumber uh, terutama yang uh, yang paling menarik adalah dasarnya yang disampaikan oleh kak Ipa. bahwa saat ini, media sosial telah menjadi bagian yang tidak berpisahkan dalam kehidupan manusia. Semua orang terbunuh dan terkomunikasi menggunakan media sosial dalam berbagai performa, web dan deskripsi, lain-lain, lain, dan lain dan Terutama yang paling saat ini, e, TikTok, Penggunaan sangat berluasa untuk mencari dan berbagi informasi. Dan nah, dalam hal ini, e, terutama yang saya rasakan bahwa bahkan itu dilakukan di kesempatan saya dilakukan di hidung saya bukti di tempat kerja hidung saya hidung saya lagi bapak eh, saya yang saya saksikan saat ini sangat sulit sekali untuk eh, menerima informasi yang valid dan tidak validnya ya hoax atau bukan itu sangat sulit sekali teman-teman dan dengan... di era era politik ya sangat sulit sekali nah mungkin yang jadi pertanyaan bahwa Bagaimana langkahnya agar kita mengetahui bahwa informasi itu valid dan tinggal begini. Oke itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selesai ya yang mana sambil tema tentang uh, temanya itu desa dari desa untuk Indonesia. yang mana untuk intinya itu bahwa uh, seminar tersebut uh, kita harus bijak dalam uh, bermedia, bermedia sosial terutama dalam uh, apa tentang uh, bagaimana bahwa kita uh, bijak dalam uh, bermedia sosial. Ya. jadi intinya Uh, sebelum kita mengshare informasi, sebelum kita uh, apa uh, memberikan informasi tersebut, kita cek dulu ke uh, aslian data tersebut atau keaslian asli, ke informasi tersebut ya. Jadi itu untuk seminar hari ini dan kita persiapan kemana nih? Kita persiapan untuk uh. pulang hari ini, ya. Oke, okay, terima kasih, ya. Uh. Alhamdulillah eh, Perjalanan Baru nyampe POM Sikatoman ya. Maghrib Di POM Katoman Dan eh, Melihat Pemandangan Antrian yang sangat panjang Coba lihat bro. Nah Coba lihat tuh antrian panjang sampai oh, di ujung jalan oh. dari setengah 6 masih belum bisa terisi coba yang ini pendapat dari teman-teman tulis di kolom komentar karena apa ini ya. Alhamdulillah akhirnya nyampe ke rumah dengan selamat Ya, terima kasih uh, untuk vlog hari ini dan sebelum ditutup uh, karena ini adalah vlog pertama saya uh, untuk kritik saran dan masukannya bisa ditulis di kolom komentar ya. baik terima kasih sudah capek waktunya istirahat dadah